Hai welcome back to R23. Hari ini sudah ada paket yang hancur-hancuran di sini, bukan hancur-hancuran, dusnya yang hancur. Di dari Shopee bisa kalian lihat sendiri, tuh, dari Shopee dan kondisinya seperti ini. hancur ya guys, harusnya hancur, ngelit banget. Oke, okay. selama um, apa mesen barang paling hancur kemasannya yang ini. <laughs> Oke okay guys, kita akan langsung buka aja paket ini untuk penilaian packingnya sangat-sangat buruk ya Tentang satu nih oke okay. busnya buka dari mana okay. oh busnya hancur guys tapi di sini ini aman Oke okay guys, jadi ini adalah paket yang dikirim langsung Dari toko Imart Underscore by Shopee Tentunya di Shopee ya guys Ini adalah produk Aukey Powerbank PBXD12 10.000mAh Kisi 3.0 dan Power Delivery Oke okay guys, jadi sini saya membeli ini dengan harga yang diskon Katanya harga aslinya itu 990,9000 alias 1300000, tapi yang saya dapat di sini gengs, harganya murah banget. Itu hanya dengan harga Rp 185.000 ditambah ongkir. Kita akan langsung buka aja ini untuk packagingnya. Ini untungnya direvisi dengan bubble wrap walaupun hanya satu lapis tapi ini membantu cukup membantu menurut saya semoga di dalamnya masih berfungsi kalian sudah lihat tadi packing packingnya dari apa? dari dus tidak ada kertas atau apapun jadi otomatis di dalamnya pasti udah terumbang ambilnya semoga saja produk ini aman Ini yang warna merah, yang disebut warna merah guys. Jadi paketnya itu dibungkus dengan plastik seperti ini. Dan ini dia pb Jadi Di sini tertulis Aoki. Mohon maaf kalau ada suara-suara motor. Aoki.id 2 tahun uh, garansi dari GIT. Bagian sini ada foto produknya dan seperti biasa, foto-foto produk itu udah kayak mengkilat gitu, guys. Dan terasa tekstur timbul-timbul gitu. Di sini ada tulisan juga. 10.000 mAh USB power bank with power delivery. Battery Extreme USB C 10.000 mAh AFE IA Power Delivery. Mohon maaf kalau ada kesalahan pembacaan karena bahasa Inggris saya tidak sebagus itu. Di sini ada tulisan Qualcomm Quick Charge 3.0 Power Delivery USB. Untuk bagian kiri busnya ada keterangan-keterangannya dari bahasa Inggris bahasa apa lagi? Entahlah, yang saya lihat di sini yang paling saya mengerti hanya bahasa Inggris. Kalian bisa lihat sendiri dan kita langsung pindah ke bagian kanan. Di sini ada barcode, dan tulisan Aukey, untuk bagian sininya pesan Qualcomm Quick Charge dan lain sebagainya kalian bisa baca. Di saja kalau terlalu cepat. Kita pindah ke bagian belakang. Bagian belakangnya itu seperti ini. Entah ini barcode apa, menutupi apa, saya tidak tahu sih, tertulis warna merah, ini gambarnya merah juga, dan berikut untuk bagian belakangnya kalian bisa baca sendiri, soalnya yang lain tertutup, bisa di pause juga. Oke guys, kita langsung buka aja paketnya. Untuk membukanya, oh iya, ini kalian bisa lihat. Ini adalah gambar dari PB-nya. Untuk kondisi dusnya bagus ya. Tidak ada cacat celah. Saya cukup terkesan impresif. Oh di sini ada kayak rumen-rumun gitu guys nyaris penyok tapi it's oke okay. masih 99,9% good kondisinya di sini kalian bisa lihat produknya kita langsung buka aja dari sini dari atas untuk ini bagian bagian tempat bukanya sudah tidak disegel bisa kalian lihat di bagian bawah disegel ya bagian atas sudah tidak ada segel kita langsung buka aja. Oh sorry guys, ini disegel ternyata guys. Kebalik, Yang ini cuman untuk buka ini aja dan ini masih tersegel. Oke okay. sejauh ini good, good good. Kita buka aja segelnya. Jadinya cukup panjang. Oke, okay, ini hasil dibuka. Dalam sudah tidak ada apa-apa lagi. Lihat, kita mendapatkan apa ya? Oh, ini stiker stiker kunci dari Aoki. Lalu, kita juga dapat buku manual dengan bahasa Indonesia, sepertinya. Oke okay, ini bahasa Indonesia dan saya sarankan kalian harus membaca setiap buku manualnya ya. Setiap produk yang kalian beli itu wajib baca buku manual, guys. Di sini juga ada buku manual dalam beberapa bahasa. Yang paling pertama ini bahasa Inggris. Oke. Okay. Kita langsung lihat produknya Di bagian sini ada Kabel type C Kalian lihat Di bagian sini ada kabel type C -nya. Dan ini biasanya untuk powerbanknya kita langsung melihat gimana nih oh bukanya oke untuk packingnya bagus sekali ya menurut saya ini packingnya aman dari auki sendiri sudah mengantisipasi ini dia produknya warnanya saya suka warna merah maron ada warna merah maroon ya guys terus bisa lihat sendiri untuk produknya itu seperti ini ada tulisan alki dengan warna merah yang lebih tua lagi. bagian bawahnya seperti ini bagian atas polos bagian belakangnya di sini ada di bagian belakang ini ada hologram yang, menanda, yang menandakan bahwa produk ini original produk ini saat digenggam terasa solid terasa premium untuk di bagian atas ini kalian bisa lihat di sini ada lampu indikator untuk membertahu status baterai dari power bank ini guys. kita bisa lihat di bagian bawah ada tulisan juga 10.000 mAh agak susah dibacanya. kita langsung pindah ke Bagian sininya jadi di bagian kiri dari produknya ada beberapa port dan juga satu tombol, satu tombol power. Jadi, tombol power di sini ada port Type-C, di sini ada port uh, USB biasa, dan di sini dua port USB. 3.0 nol. kita langsung nyalakan saja ya. ketika dinyalakan seperti ini dan indikatornya hanya satu yang nyala berarti baterainya tinggal satu ya udah mau habis kita akan coba langsung coba mencharge HP saya dengan kabel data type C power delivery berarti kita colokan di sini type C pukennya langsung oke, okay, dia nyala dia berfungsi dengan baik dan baterainya masih 96% jadi tidak perlu di charge untuk saat ini Tidaknya ini berfungsi untuk Power delivery, kita akan coba juga Untuk Ini ya Mungkin ini Kita coba charge power banknya ya guys Buka dulu ini ya Untuk kabelnya sendiri guys Ini tebal, cukup tebal Tuh Kualitasnya um, Teksturnya terasa lembut dan di sini ada tulisan Aoki, oke okay, Aoki, okay, entahlah. Dan di sini juga ada tulisan Aoki. Desain kabelnya simple tapi bagus guys. Eh, saya juga suka dengan desainnya. Ini oh. hmm, sudah tercolokkah? Kita akan coba untuk charge power jika di guys ini warna hijau Kelihatan? Kah? dia berkedip warna hijau dan itu sedang ngecas oke okay? biarkan saja kita cas dulu oke okay, guys sedikit info untuk kalian baru beli atau akan membeli powerbank ini kalian harus charge dulu powerbanknya sampai full baru kalian bisa menggunakan itu ada alasan dari buku petunjuk atau buku manual yang kita dapat dari paketnya dayanya penuh. untuk melihat dayanya penuh kalian bisa melihat indikator lampu di sini jika empat empatnya menyala berarti dayanya penuh. jika hanya satu seperti ini hanya satu berarti ini harus diisi karena sudah dekat habis. untuk pemakaian pertama kalian harus mengisi penuh daya dari power ini guys. Ada lagi yang harus saya sampaikan, yaitu jika kalian mau charge forwarding ini dengan port C Type-C supaya lebih cepat, kalian bisa charge dengan, kalau saya akan menggunakan charge original dari Samsung. Di sini terlihat ini ada keterangannya, outputnya ini 9V 1,6 1, ampere, dan juga ada. 5 volt 2.0 ampere jadi kompatibel atau bisa digunakan di sini di sini kan tertulisnya untuk USB USB USB nya 5 volt 2 ampere dan 9 volt 2 ampere Oke okay. jadi akan aman jika kalian menggunakan charge yang memenuhi syarat kalian harus cek dulu charge nya apakah support atau tidak untuk power nya jangan asal-asalan guys nanti barangnya cepat rusak oke okay? satu hal lagi guys untuk pemakaian power bank ini jika kalian sedang mengisi daya atau sedang charge power nya jangan digunakan bersamaan dengan charge handphone karena itu akan merusak power nya dan hp nya makanya saya menyarankan setiap kali membeli produk apapun itu kalian harus membaca buku manual yang diberikan jangan soto ya guys oke okay. sekian uh, video unboxing kali ini dan beginilah powerbank -nya. nanti kalau kalian ingin saya review tinggal dibilang di kolom komentar dan saya akan review powerbank ini sekian video kali ini jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe tunggu video selanjutnya 안녕.